cari durian. Sebongkah durian. <tuk> Tanjakan jalanannya, guys. Sebelum dimulai dalam hitungan 3 2 1 subscribe. Pantas jambu orang sering hilang. Ini pelakunya. <tuk> Jambu merah. Masak buah jaga corona. Hmm. Asam. Temakan makan ini dah. Aduh, udah ulek. Jambu anti corona. Ini adalah jambu merah, jambu merah. Oh. Hmm. Birunya merah. Aisum. <tuk> Oh. Maling durian ah. Luar biasa jalannya ini. E. Yuk Ketinggalan sendalnya One hour later Two hours later <laughs> Three hours later namanya kita berpetualang. Airnya dingin, sangat dingin, sejuk. Jadi pengen mandi. <tuh> Apa <Aku rasa jelas. tuh> Ternyata. Jadi. <tuh> <tuh> <tuh> Banyak atas. Kami cepat beda raso itu Duren di jalan, Itu langsung di Itu maling dia yang Sama pohon. Dona Apa hampir sampai. tragedi apa tuh? Kalian tuh banyak nih Sudah terus Oh. kira Iya, nah. ya, oh, oh, bon. Baik ya, bang. Oh, sama di Pak ya. <laughs> Coba lihat mah? Coba ma. lihat Mbak Ari di kebun Mbak Ari, ya? Iya Hari kebun Yuna Sari? Gimana? <laughs> tebal manis. nih. Tebal nih. Pasti yang enak. <laughs> Coba dulu. Gak gak manis, ma. gak gak uh, tebal. Tebal Aduh. Hmm. <laughs> <Bidah ikut. laughs> Ada ikut. banyak Stok banyak. Dek, stok banyak. <laughs> Kami. Kami yang beli. lah kami beti gue oh, yang sanggup kata ya, Eh bukan <tihat> bisa, bisa. Orang itu nunggu bawa Kita lola keserupan <tik> Ya itu manis da. Manis Udah ya oh. ya berhenti-berhenti ya Nah Pakai ketan lagi sekarang kan <tik> <tik> Lanjutlah Pak, enggak. perjuangan membawa durian pulang makasih ya yang udah nonton